Selamat datang di channel jadi ilmu. Di sini semua hal bisa jadi ilmu yang kita sampaikan untuk kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia. Oke, sahabat, beberapa hari saya sudah menyinggung tentang uh, review CBT. UTBK tahun 2020 yang Saintec. Hari ini saya akan mereview kembali software CBT langga fokus UTBK SBMPTN 2020 yang SOSFUM. Saya ulangi kembali bahwa program ini itu teman-teman dapatkan secara cuma-cuma ketika teman-teman membeli buku yang fokus UTBK yang sosial mungkin bagi teman-teman sudah memiliki nah, silahkan bagi yang belum uh, tidak usah khawatir untuk software tahap paket 1 ini saya akan uh, berikan linknya di deskripsi, jadi teman-teman tinggal download, kemudian diekstrak dan mengerjakan baik, teman-teman untuk yang soshum, ya, performa atau tampilannya tidak jauh beda dengan yang uh, saintek di depannya Di sini ada uh, terjudul besarnya langkah fokus tbk sbmptn 2020 yang soshum. Kemudian uh, petunjuknya sama, tiap komponen terdiri 20 soal pilihan ganda. Anda harus menyelesaikan tiap soal. Ini jadi sama. Ketika di halaman berikutnya, di petunjuknya sama. Nah teman-teman, eh, mengapa saya eh, menekankan kepada teman-teman yang khususnya alumni SMA yang SMA eh, sosial atau IPS untuk tetap mempelajari materi-materi TKA, karena materi-materi eh, ini juga diteskan untuk teman-teman jika ingin masuk jalur mandiri di beberapa perguruan tinggi. Ya semoga saja cukup masuk di uh, tes UTBK yang sekarang tapi mengingat tes antara siswa alumni SMA IPA dan IPS itu sama yaitu tes potensi skolastik maka tingkat kompetensi kompetisinya semakin besar baik lanjut kita akan coba melihat uh, isi tes penalaran umum untuk yang sosial Jika. Pertama, ini masih sama Konsepnya, modelnya adalah Ini masih sama ya. Antara uh, Yang IPA dan IPS Itu sama, bisa dikatakan hampir sama Bagi IPS sama, ini 7 adalah pemahaman bacaan di sini Teman-teman uh, bisa tinggal scroll ke bawah Pernyataan, paragraf pertama Mana kayak pernya, uh, pernyataan berikut yang benar Artinya teman-teman membaca dari nomor satu di paragraf pertama. Di nomor 2 nya adalah berdasarkan paragraf kedua. Di sini teman-teman tidak usah berkelanjut tadi. Di sini masih uh, disiapkan uh, soalnya. Jadi teman-teman tidak perlu balik lagi. Jadi masih relevan. Ini nomor satu sampai nomor 7 Oke, sampai nomor tujuh terlihat bahwa berdasarkan paragraf kedua. Nah di sini paragraf satu hingga paragraf ketiga ini masih bisa terangkan. ini memudahkan bagi teman-teman mengerjakan -teman baik nomor 8. ini sama ya ini sama soalnya eee, masih tentang pembahasan bahasaan di tentang penalaran umum jadi teman-teman masih melihat tentang kesalahan paragraf dan ini adalah pelajaran basic bahasa indonesia 14. baik nomor 15. ini sama nih 15 sama yaitu konsep ini berkaitan dengan logika kemudian 16 ini uh, hasilnya mau apa yang berkaitan dengan uh, logika juga sama kemudian uh, perhitungan matematika sederhana 17 juga sama dengan ya. 17 kemudian 18 kemudian 19 20 ini masih ada keluar. oke okay. jika teman -teman sudah selesai, 20, klik selesai lalu untuk mengetahui atau mengecek apakah jawaban, -jawaban dari teman-teman itu benar atau salah tinggal klik tanda silangnya maka teman-teman akan mendapatkan pembahasannya nih, nomor satu juga sama ya. Yeah. nomor 1, kemudian nomor 2 sama, ini soalnya sehingga teman-teman punya alasan tersendiri Uh, untuk meyakinkan bahwa, oh, jawaban saya benar, oh, jawaban saya salah, tapi argumentasinya seperti ini Kemudian, nomor tiga, nomor tiga sama dia, ada pembahasannya. Teman-teman, ini memudahkan kelebihan dari uh, software ini adalah disertakan pembahasan dengan detail, ya. Jadi, tidak hanya benar-benar ah, atau salah saja, tapi ini memudahkan, sehingga teman-teman bisa belajar kembali. nih mereview kembali ini Nomor enam coba kita tes sama, yaitu, nah, ini jelas nih ya, mudah sekali teman-teman untuk mempelajari. Baik nomor 17, ini tadi soal hitung-hitungan. Jadi teman-teman yang IPS, terkadang menjadi momok tersendiri kita mengerjakan soal ada hitungannya atau Lika Dengan ini harapkan teman-teman bisa ini ya, bisa lebih paham, mahfum terhadap materi. Oke. Okay. Ya, 17, coba nomor 20 nah, pun demikian jadi cara mengerjakan dengan konsep yang jelas baik, tes berikutnya di bagian kedua tes pemahaman bacaan dan menulis dari nama saya tes pemahaman bacaan dan menulis artinya ini berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia yaitu pemahaman bacaan dan tulis yaitu berkaitan dengan ejaan huruf beras, huruf kapital Kemudian tanda baca, sehingga teman-teman juga harus memahami. Coba kerjakan dahulu, ya. Sebentar sabar, satu persatu. Kalau menurut kerjakan nomor dua juga iya. terkonjungsi konjungsi, ini dekat konjungsi atau kata penghubung nomor tiga. Kesalahan pengguna pada hurufnya kan berarti penulisan, Kata khatia perlu terkapi, titik, titik paragraf terus. Nah, pun demikian, nanti ketika teman-teman bisa setelah menjawab sehingga semua 20 ini selesai maka teman-teman bisa langsung melihat apakah jawaban teman-teman sudah banyak yang benar atau salah nah, ketika ada masih ada yang salah, klik lagi kenapa jawaban teman-teman salah oh ini argumentasinya, oh ini alasannya ini pembahasannya nah, jadi teman-teman buku uh, software ini kasih jadi nanti untuk teman-teman yang uh, belum memiliki saya akan berikan linknya di di deskripsi Jangan lupa dukung channel ini Agar terus berkembang Dengan klik subscribe Like Lonceng dan share nah, Itu nomor 7 teman-teman Kita lihat lagi nomor berapa nih? 17 nah, Masih sama Lalu nomor 19 Ini masih sama pemahaman baca nah, Tes berikutnya adalah Tes pengetahuan dan pemahaman umum Nah, teman-teman, di sini uh, untuk tes pemahaman pengetahuan dan pemaham umum terdiri dari dua soal tipe soal itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, bahasa Indonesia itu nomor satu hingga nomor 12 sedangkan bahasa Inggrisnya adalah nomor tiga hingga nomor 20 Nah, seperti apa contohnya ya pengetahuan umum? Kita lihat di sini. Ide pokok paragraf artinya hampir sama dengan yang soal nom, ya, kan bagian tadi tipe 1, tipe 2 dan 3 dan bagian 1, 2 dan 3. Ini ini sama-sama. Lalu nomor 2, masih sama kan? Iya. Tidak sesuai dengan teks. Masih sama. Lalu kita coba nomor 13. Di sini jelas bahasa Inggris ya kan? Kalau itu text the text is for patient, ya kan? 13 dan sampai 16. Di sini kita lihat ini pemahaman bacaan kebetulan saja ini soal seolah-olah banyak ya teman-teman tapi sebenarnya ya gampang sih karena masih menggunakan kosakata ringan. Jadi saya menyarankan pada murid-murid saya untuk mencoba menyelesaikan uh, seluruh soal TPS ini yang uh, berkaitan dengan pemahaman bacaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena itulah cara teman-teman untuk mendulang poin paling banyak. Apalagi teman-teman IPS itu selalu ada momok untuk yang bagian keempat. Oke, ini bahasa Inggris ya nomor 18. Oke, pertanyaannya sama. End pricing. Jadi, teman-teman harus tetap memahami lagi pocket-nya. Kemudian, uh, grammar seperti apa? Nomor 20. Jika sudah selesai. Oke. Okay. Kembali lagi, teman-teman ketika ingin mengoreksi jawaban yang tadi benar atau salah. Kembali lagi, teman-teman tinggal klik angka yang dicentang warna merah tadi. Sehingga di bagian bawah, teman-teman akan menemukan pembahasannya. Kenapa harus jawaban itu yang dipilih oleh penulis buku? Kenapa tidak ini? Kenapa tidak uh, yang lain? Pun demikian dengan soal yang bahasa Inggris, teman-teman. Ya, ya, bahasa Inggris, jadi ini juga sama. Ya. Di sini ada penjelasan bahasa Indonesianya nya Luar biasa bukan? Buku, uh, software ini memudahkan teman-teman meskipun tidak begitu paham arti bahasa Inggrisnya baik untuk tes berikutnya nah ini dia tes pengetahuan kuantitatif nah teman-teman tes pengetahuan kuantitatif itu adalah matematika sederhana campuran dari aturan kemudian eh, apa namanya deret ya, dan eh, persamaan matematika biasa nah, kita lihat nomor satu ini pasti deret nomor 2 juga sama kemudian tiga Nomor 4 Nomor 5, nomor 6. Bersama. Okay, jadi, kamu bisa tes lagi untuk mengerjakannya untuk bisa memperoleh jawaban yang Jika sudah selesai, sama. Jadi, teman-teman ingin mengetahui jawabannya. Oke? Okay, jadi, inilah pembahasannya dan akan memudahkan dari teman-teman untuk menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan TPS nah, kita lihat bahwa tes potensi skolastik modelnya sudah kita lihat lalu saya menyarankan kepada teman-teman tetap mereview kembali pelajaran-pelajaran berkaitan dengan TKA tidak ada ruginya tidak ada ruginya oke kita lihat coba lihat matematikanya nah, logaritma masih biasa kemudian yang kedua, akar-akar eksponen, eksponensial, masih eksponensial, kemudian akar-akar, tidak terlalu susah, kemudian ada fungsi, masih pertidaksamaan, pertidaksamaan ini tipe, biasa, bukan pertidaksaan beklah. Jadi, teman-teman bisa mencoba menggali kembali untuk soal-soal berkaitan dengan pelajaran yang TK Oke, selesai lalu coba berikutnya nah ini sejarah nah sejarah ini teman-teman bisa mereview lagi pelajaran-pelajaran sejarah Oke, nomor satu seperti ini nomor dua masa praaksara nomor tiga ini nomor empat tentang prasasti nomor lima enam ya. terus delapan seperti apa nah di sejarah-sejarah teman-teman Baik like sejarah wajib, atau sejarah minat. Ini bisa teman-teman gunakan untuk berlatih. Mereview lagi pengetahuan teman-teman ketika pelajaran sekolah. Oke. Ini sama. Ketika teman-teman ragu, kenapa jawaban itu? Karena ingat sejarah itu mutlak. Karena ya sesuatu yang sudah pernah terjadi. Oke. Sahabat, selanjutnya kita coba latihan soal geografi. Nah, di sini untuk soal geografi tetap sama terdiri 20 soal. Teman-teman bisa mereview lagi pelajaran-pelajaran sekolah. Niat pertama berdasarkan paragraf pertama, konsep geografi yang paling tepat untuk menganalisa fenomena. Titi fenomena geografi. Nomor 2 oke merupakan dari. Nah, ini pengetahuan tentang Lempeng. Nomor tiga, nomor tiga adalah pusat pertumbuhan. Nah, nomor terus nomor enam. Nah, ini dia tanaman yang sesuai. Menghitung nih teman-teman, menghitung ketinggian dan ini sesuai. Jadi teman-teman harus punya uh, kemampuan nih untuk menghitungnya. Berapa sih ketinggiannya? Lalu punya hafalan. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa lihat jawabnya cari jawabannya dulu, jangan menyerah, jangan langsung lihat kunci jawabannya oke, nomor 6, nomor 7 selain interupsi nah ini yang dilakukan nomor 8 oke, 9 tetap sama nih, menghitung jalan teman-teman menghitung nomor 9, menghitung kemiringan nomor 10 ya, piramida stasioner, maka bisa mengetahui nomor 11 ini pembangunan manusia, nomor 12 perhatikan Dampak positif interaksi desa ke kota bagi masyarakat kota termasuk dua belas, potensi geografis 14. belas, dia nomor 15, nomor 15, nomor 16. belas, persaudaraan fauna. Jadi teman-teman bisa menjawabnya. Oke, ini dia untuk nomor 18, 19, sembilan belas, terakhir nomor dua Nah selesai. Nah ini teman-teman, ketika teman-teman tadi menemukan soal yang ada hitungannya dan ragu, cek lagi jadi teman-teman bisa ngecek lagi yang seorang berapa tadi, nomor berapa ya kita coba 5 nah ini dia, nomor 9 bila jarak X sampai Z di peta 5 cm, maka kemiringan lerengnya adalah di sini ada rumus CI ya teman-teman CI adalah 900 ratus dikurangin 900 sembilan ratus nih kan ini selisihnya ya antara uh, konturnya tadi 900 ratus dibagi dengan 3 kenapa tiga karena ininya dari sini nih selisihnya ini teman-teman ada tiga nih tiga garis atau tiga undakan ada tiga karena yang ditanda adalah bagian x x ini ada tiga kecuali xnya di tengah sini berarti dibagi m hmm, 4. ya CI dimana CI adalah Rumus CI juga ada 1 per 200 kali PS Nah PS nya adalah Ditanya PS yaudah CI kali 2000 Karena CI seratus 200 ribu Nah jarak vertikalnya adalah ini tadi 300 meter Nah jarak peta Ingat rumus skala Ya kan jarak, jarak Rumus jarak peta adalah Jarak di peta dikalikan dengan skalanya Ini dalam cm dijadikan maka persentasenya cukup dibagi puluh ribu dibagi dengan satu juta atau 3 persen nah, gitu ya jadi teman-teman harus optimis menyelesaikan soal-soal seperti ini ini kan jadi ada menghitung dan nah, ini nomor 6 nah pengetahuan cara mengetahui suhu di Y nah, berarti ada ketinggian karena di sini eh, diketanya dua puluh eh, dua derajat celcius ingat semakin naik atau semakin tinggi suhunya semakin turun nah berarti karena yang di adalah 22 derajat celcius dikurangi dengan 1000 dikurangi 600 selisihnya adalah 400 ratus per seratus adalah dalam bentuk eh, per 100 meter ya ini ada per 100 meter Nah, dikali 0,6 derajat hasilnya oke okay. itu ya teman-teman ya itu soal berkaitan dengan uh, mencari suhu lalu sesudah geografi kita masuk ke sosiologi teman-teman teman-teman bisa mengeksplor lagi materi-materi pelajaran sosiologi kelas uh, 10, 11, 12 untuk mengingat lagi mereview lagi jadi jangan terpaku hanya di TPS saja Tapi teman-teman juga harus me Mencoba mempelajari Karena ketika teman-teman kuliah Nanti apalagi jurusan masih berkaitan Dengan ilmu sosial Akan ketemu dengan pelajaran ini Oke nomor 5 9, 6, 7, 8 dengan nomor 20 sama Selesai Oke Soal terakhir adalah ekonomi Ini teman-teman ingat ini Ini adalah hitung-hitungannya Atau Uh, hitungan momoknya teman-teman IPS nih itu pelajaran ekonomi sehingga saya yakin teman-teman bisa lah mengerjakannya baik, itu nomor satu fungsi permintaan dan fungsi penawaran nomor 2 oke okay. nomor 3 dan terusnya Yaitu jangan di skip teman-teman ya tapi teman-teman nanti coba mengerjakan sendiri seperti apa soalnya sehingga uh, kemampuan teman-teman semakin terasa kalau sudah selesai, sama. Mencari pembahasannya, ada di bawah, bagian bawah. Untuk yaitu-yaitu juga sama. Di bagian bawah ada. Contohnya. Ini juga ada. Oke, ini juga sama. Ada perhitungan yaitu Jadi teman-teman yakinlah bahwa yang teman-teman pernah pelajari itu tidak ada sia-sianya. Baik, setelah selesai teman-teman, kita klik daftar nilai. Akhirnya bisa teman-teman ketahui nih. Ini kan? nilai yang teman-teman peroleh berapa baik nilai pada tes TPS maupun TKA, dari sinilah teman-teman bisa mereview lagi apa yang teman-teman kurang atau apa yang perlu teman-teman tingkatkan baik teman-teman terima kasih telah uh, mengikuti channel ini dan mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dengan klik subscribe like dan lonceng jangan lupa berikan saran yang membangun dan bagi teman-teman yang membutuhkan untuk paket 2 dan 3 silahkan komen di tulisan di komen terima kasih sampai jumpa